Kali ini saya beserta rombongan akan melakukan perjalanan ke wisata air terjun Sarambu Asing yang terletak di desa Patongloan, kecamatan Bituang, Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Dan tidaklah sulit untuk menjangkau tempat ini, guys. lokasi air terjun Sarambu asing ini kurang lebih 40 km dari kota Makale dan dapat ditempuh sekitar satu setengah jam hingga dua jam lamanya guys dan untuk sampai ke lokasi objek wisata Sarambu asing ini dapat menggunakan kendaraan baik roda empat maupun roda 2 kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di ujung jalan rabat beton yang selanjutnya jalan tanah berupa rintisan yang hanya bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 2 sepanjang kurang lebih 3 km untuk sampai ke pinggir sungai pertama. lokasi air terjun merak asik di dituang, anak kalian Pemandangannya romanyanya cukup asikan dan sangat adem Terdengar suara musik dari tetes air yang itu dari murah, yang Yang tidak ya. Dan <tuh>. airnya sangat jenis kan? Ayo, temo kita Jalanan ke air terjun Sarambu Asing ini memang cukup memeras tenaga dan keringat. Namun setelah itu ketika kita sudah sampai di lokasi, semua kelelahan tersebut seolah-olah sudah lenyap tersapu oleh keindahan alamnya. Aliran air terjun yang segar terhempas dari ketinggian sekitar 30 meter jatuh persis di bawah sebuah telaga kecil yang jernih dan tanpa hentinya Menerbangkan percikan-percikan air serta tiupan angin yang cukup kencang. Saat rombongan kami tiba di lokasi objek wisata, nampak takjub, gembira, dan terpesona melihat keindahan alam yang sangat alami. Sehingga keringat dan rasa capek pun langsung hilang, bagaikan ditelan bumi. Air di telaga ini sangatlah dingin, guys. Sebenarnya sih, tanpa berlama-lama, saya ingin menikmati sensasi air yang sangat jernih ini, tapi apa daya. Enggak kuat tubuh ini menerima percikan air yang seperti es yang membeku Dingin Bagi teman-teman yang ingin berenang di sini harus berhati-hati ya Karena bebatuan yang di sekeliling air terjun tidaklah rata Dan kedalaman air terjun bisa mencapai 5 meter guys Nah apalagi bagi kamu yang nggak bisa berenang ya, cukup nikmati saja pemandangan air terjunnya dari pinggir. Selain terpesona dengan air terjun, kita semua bisa menikmati suasana hutan yang masih alami. Udara yang sejuk, juga pemandangan alam yang sangatlah indah. Jika dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu, tempat ini juga cocok guys untuk wisata bersepeda, berkemah, trekking, dan mendaki gunung. Nah, itulah pengalaman kami dalam perjalanan ke air terjun Sarambu Asing, Tanah Toraja. Meskipun melelahkan, tapi pesona alam yang dapat kita nikmati mampu membayar semua kelelahan itu. Hanya saja, sarana pendukung di sini sangatlah tidak terawat. NCK yang kami temui sangatlah jorok dan tidak terurus, dan jalanan yang rusak berat. Tempat membuat kendaraan yang kami tumpangi harus didorong. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share.